I want to walk with you Jesus, draw me near to you I want to be Terima kasih. Please take my hand I want to walk with you Jesus Draw me near to you I want to be close Nurse right here i surrender lord i surrender lord i lift my hands to glory Salam, saya Ben dari Prophetic Zone pada kesempatan hari ini saya ingin sharing kepada semuanya tentang pujian yang berjudul I Surrender Lord nah, pujian ini saya download atau saya dapatkan ketika saya menyembah Tuhan di pagi hari Tuhan berikan nada-nada yang luar biasa Di mana Tuhan ingatkan satu hal yaitu mengenai kata I Surrender Surrender artinya berserah penuh pada Tuhan Sebelumnya Tuhan izinkan suatu masalah terjadi dalam hidup saya Tapi Tuhan ingatkan satu hal Supaya berserah penuh pada Tuhan Nah muncullah nada ini I surrender Lord, I surrender Lord Karena aku adalah milikmu Jadi aku berserah pada Tuhan Saya berserah penuh pada Tuhan Dan Tuhan berikan segala sesuatunya Tepat pada waktunya Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semuanya Dan melalui pujian ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi Yang kita lakukan adalah kita berserah pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya